Kok oh, يا رب توجه الله متوسلا بالسيد محمد صلى الله عليه وسلم هي وصديق وصديق الله, الله رو. يا dan yang sama-sama kita melihatkan guru-guru dan guru-guru yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tanpa orang rasa hormat kita. al min paling disenangi oleh Allah perbuatan pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah adalah menenangkan hati orang beriman Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan Untuk kita bisa menyenangkan hati orang beriman Di antaranya kita menggulakan hajat tadi ya kan? Ini memang menggulakan hajar, Habis itu kita menggulakan hajar Ini nyaman maka mana dapat pahala ya kan? karena dalam hadisnya -hadis yang lain menyenangkan hati orang beriman itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun ibadah sunnah dan ibadah sunnahnya di malam subangkan hebatnya umat Nabi pun kada masuk surga di wassalam ya lah ditutup aja ditutup aja Nabi itu jadi aku tidak rela